Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslie lovers, be lovers serta leslar love lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama Mbak Mimin di channel YouTube Diva TV. Diva TV akan mengabarkan informasi terbaru seputar idola yang Leslie dan Rizky Bilar bagi kalian yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa untuk mendukung ya.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 Baiklah, para sahabat dimanapun kalian berada, untuk mengawali percobaan kita di siang hari ini, ada info terbaru dari Ibu Harsiwi Ahmad kembali, tak bosan-bosan menginfokan soal acara malam ini, para sahabat ya, tentu welcome BBL. Masya Allah, perhatikan di sebuah kalimat yang tentu dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad dalam sebuah kalimat caption, "Sahabat sudah nggak sabar kan melihat perdana wajah keponakan online BBL?" Sabar, sebentar lagi, malam ini kita akan sama-sama lihat wajah BBL Sudah pada nebak belum kira-kira mirip siapa sih katanya tuh Oh iya, sudah siapin sembilan juga belum buat nanti Karena kita juga akan melihat Bunda Lesi kejora akan launching lagu untuk sang buah hati tercinta kebayangkan pasti penuh haru akan hadir pula sahabat dan keluarga dari Papa Rizky Bilar dan Bunda Leslie Kejorak Asyik jadi selamat menyaksikan Welcome BBL malam ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Ini resmi langsung dari Ibu Harsiwi bersahabat ya Karena malam ini kita akan disuguhkan vitamin Vitamin malam minggu Dengan menyaksikan secara langsung bersahabat ya Wajah BBL, si Ganteng Masya Allah, mudah-mudahan acaranya diberikan kelancaran dan kesuksesan Amin Di postingan ini pun tentunya Banyak tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari Agung Instagram leslar ofisial Akhirnya yang ditunggu-tunggu malam ini juga kita akan menyaksikan wajah BBL persahabat ya Jangan sampai lupa dicatat jamnya Jam 7 malam tepatnya 19.00 waktu Indonesia Barat Siapkan cemilan kalian untuk menemani di malam minggu ini persahabat ya Yuk sama-sama kita kompak dan solid mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Kabar selanjutnya juga perhatikan, persahabat ada kabar bahagia yang kita dapatkan. Tentunya tinggal tujuh jam lagi kurang lebih persahabat ya kita akan menyaksikan acara yang paling kita nantikan, acara yang paling kita tunggu welcome baby all di Indosiar. Dan kabar bahagia selanjutnya kita dapatkan, tentunya alhamdulillah single terbaru dari Deddy Lesti dengan judul Lentera ini sudah masuk 23 di trending. Wow, di YouTube leksi channel persahabat ya. Yuk, sama-sama kita kompak buktikan kebarbaran kita. Ayo kita pucukin. mudah mudahan bisa trending nomor satu. Amin, ya robbal alamin. Dan ke kabar berikutnya juga ya kabar terbaru dari Bang Ariel Di akun laman Instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan foto Ketika momen syuting model video klip Lentera Single terbaru di Deloisi Kejora 1 jam yang lalu Masya Allah banget ya perhatikan si bunda cantik ini Selalu aktif, selalu semangat Tak kenal lelah, masya Allah luar biasa Selalu menjadi contoh dan inspirasi untuk banyak orang di postingan ini pun tentunya ada kalimat yang luar biasa juga dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah jika kita selalu menganggap keberuntungan sebagai kemampuan Maka kita tidak akan bisa berkembang Hashtag Leslar Entertainment Wah luar biasa banget ya kalimat-kalimat yang dituliskan Yang diunggah oleh Bang Ariel ini Masya Allah dan kita lihat juga di postingan ini Tentunya banyak tanggapan komentar juga Salah satunya dari Ayah Kejora Yang ikut berkomentar di postingan Bang Ariel Kok yang dipatungin malah Bang Ariel Lobster ya Katanya tuh Wow <laughs> Maksudnya dipayungin persahabat ya Yang lainnya tidak dipayungin Ada aja kelakuan dari Martu Haris ini Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia untuk keluarga besar Dan kita lihat juga keunggap berikutnya Perhatikan persahabat yang mendadak ke Mailan Ini mengunggah sebuah kalimat yang diposting di guys pribadinya Ini mengenai para-para fans Les ya. Ada beberapa, tidak semua orang tentunya persahabat ya. Ini banyak sekali yang DM ke, ke Mailan Perhatikan di sebuah kalimat yang diposting oleh Kak Mailan ini Tiba-tiba kenotes dan diserbu Udahlah, guys. Si orang tuanya Kang Lesti sama Bilar, bukan kalian. Jadi, jangan marah-marah ke saya yang tahu kondisi bayinya. Ya, dia, kalian hanya tahu lewat story uh, orang. Mungkin Lesti juga pasti nggak seneng kalau punya fans yang nggak tau sopan santun, tiba-tiba pada protes marah kecewa, khawatir cemas. Ya, yeah, I know kalian. Care sama Leslar, tapi jangan malu-maluin bawa-bawa Leslar kalian yang salah, nanti les yang dihujat. Siapa yang bilang sih, baik ke studio tuh siapa ada? Kenapa meributkan yang gak ada sumbernya? Itu pikiran kalian sendiri, kan? Bukan dari kita les Lesti Bilar tuh tahu yang terbaik. Buat anaknya, pihak Indosiar pun tentunya nggak maksa Sebelumnya juga kru juga pasti ngobrol dulu sama Leslar Baiknya gimana dan segala macam Gak sesuai ekspektasi marah-marah udah lihat tinggal nonton aja Kalau udah nonton baru boleh kasih pendapat Ini belum nonton, udah pada ribut aja Gain point nanyain mulu, di on point pada ribut Tuh persahabat ya Akhirnya angkat bicara juga kak Melan selaku kru dari Indosiar banyak sekali pertanyaan yang marah-marah ke Kak Mailan persahabat yang mengenai tentunya tempat yang dilaksanakan di rumah atau di studio Di sini kita tentunya menangkap bahwa BBL tidak akan dibawa ke studio persahabat ya sepertinya Tentunya ada di rumah, kita doakan saja mudah-mudahan acaranya lancar, acaranya sukses Kita sebagai fans sejati harus mendukung Ingat persahabat ya, kita harus berhati-hati bersosial media. Kita cukup doakan saja yang terbaik untuk acara idola kesayangan kita. Ke kabar selanjutnya juga ada unggahan terbaru dari Chris and Cruz. Persahabat dia ya, memposting sebuah postingan momen kebersamaannya dengan Rizky Bilar dan tim. Ini ketika tentunya suasana ngedit